Baik teman-teman, di pertemuan dua ini kita akan bahas tentang apa itu Cloud Computing. Aktivitas hari ini untuk modul 1 dan 2, kita akan memahami definisi dari Cloud Computing, manfaat Cloud Computing, dan juga jenis-jenis dari Cloud Service. Ada tiga teman kita yang akan presentasi hari ini. Silahkan untuk Valen Cerno, dan Darren untuk mempresentasikan apa yang sudah di-explore. Ya. Selamat siang, si Mary dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cerno Salo Joviensia dengan NRP 2272023, Jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu Cloud Computing. Baik, akan saya mulai. Pengertian Cloud Computing. Menurut sumber saya, Cloud Computing adalah pengiriman daya komputasi, database, penyimpanan, aplikasi, dan sumber daya TI lainnya sesuai permintaan pengguna internet dengan harga bayar sesuai pemakaian. Namun dengan yang saya tangkap adalah cloud computing itu sebagai storage penyimpanan, namun dalam berbentuk internet dan anda bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya manfaat cloud computing adalah cloud storage ya, seperti yang saya tadi sebutkan yaitu sebuah tempat server untuk menyimpan sebuah data, dalam bentuk apapun, cara internet atau virtual bisa diakses melalui laptop, komputer, HP, ataupun gadget lainnya. Lalu yang kedua adalah Cloud Database. Yang dimaksud adalah data tersebut sudah tersusun rapih, atau sudah disusun, sehingga kita bisa mengolahnya dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah Cloud Backup. Yang dimaksud cloud backup adalah ketika data kita hilang atau rusak itu cloud ini akan memulihkan membantu memulihkan data tersebut sehingga tidak akan terjadi kenapa-napa. Lalu yang keempat adalah cloud security. Seperti namanya security yaitu keamanan. Cloud tentu mempunyai banyak keamanan seperti fitur-fitur karena itu adalah fitur yang paling penting seperti ketentuan dalam data atau uh, biodata si pengguna gitu itu kan termasuk security lalu yang terakhir adalah jenis cloud service ada tiga yang pertama adalah infrastructure as a service berisi blok bangunan dasar untuk it cloud dan biasanya menyediakan akses ke fitur jaringan komputer virtual atau pada perangkat keras khusus dan ruang penyimpanan data atau mungkin mudahnya itu sebagai server, ya, itu adalah ya, yes. lalu lanjut ada platform as a service, yaitu menghilangkan kebutuhan organisasi untuk mengelola infrastruktur yang mendasarinya, biasanya perangkat keras dan sistem operasi, serta memungkinkan Anda berfokus pada penerapan dan pengelolaan aplikasi Anda. Contoh mudahnya ini tuh sebagai tools, mungkin contohnya adalah Google. App Engine, itu kan uh, sebagai tools untuk memudahkan kita dalam uh, dalam mengakses cloud. Lalu yang terakhir adalah software as a service, yaitu memberi Anda produk lengkap yang dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Dalam kebanyakan kasus, orang yang merujuk ke software as a service mengacu pada aplikasi pengguna akhir. Maksudnya apa? Yaitu software yang akan dipakai penyedia layanan. Seperti di sini tuh contohnya email atau Microsoft. Itu adalah contoh-contoh dari software as a service. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Chano. Selanjutnya, Darren atau dari Valet? Uh, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Darren Safier dan NRP saya 2272010. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Yang pertama, apa itu Cloud Computing? Menurut pemahaman saya, Cloud Computing adalah sebuah layanan sistem operasi komputer yang berbasis internet dan biasanya digunakan untuk berbagai layanan komputasi. Seperti contohnya menyimpan data, mengirim data, database, server, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan komputasi. Beberapa produk dari Cloud Computing yang paling terkenal, yang mungkin kita sering pakai adalah Google Drive. Kemudian, lanjut manfaat dari cloud computing. Sebenarnya, manfaat dari cloud computing itu banyak, terutama di bidang bisnis. Itu antaranya yang pertama, penggunaannya lebih fleksibel. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan bisa lebih efisien karena kita bisa mengurangi biaya perangkat karena kita hanya membayar apa yang kita perlukan. Dan yang kedua, yang ketiga, keamanannya terjamin, Keempat, aksesibilitas yang mudah karena. Cloud Computing ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, jenis-jenis Cloud Service, terdapat tiga, yaitu yang pertama, Infrastructure as a Service, atau disingkat IAS. Ini itu adalah layanan Cloud Computing yang menyediakan infrastruktur komputasi dasar, seperti server, penyimpanan, jaringan, atau juga mesin virtual, yang bisa diakses melalui internet. Yang kedua adalah platform as a service, atau PAAS. PAAS ini adalah bentuk layanan cloud computing yang menyediakan platform-platform pengembangan dan juga penyebaran aplikasi. Biasanya PAAS ini dilaku, digunakan untuk sebagai hosting suatu aplikasi ataupun website. Dan yang ketiga adalah software as a service, atau SAAS. Jenis cloud service ini, adalah bentuk layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi perangkat lunak uh, yang bisa diakses melalui internet. Seperti contohnya yang biasa kita pakai uh, adalah Dropbox. Uh, sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Darren. Yang berikutnya, silakan Valen. Selamat pagi Gmail dan teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan aktivitas AKM Modul 1 dan 2. Ya, yang pertama itu definisi atau istilah-istilah cloud computing menur menurut saya. Menurut saya yaitu cloud computing adalah pengiriman daya, komputasi database, penyimpanan aplikasi, dan sumber daya TI lainnya. Sesuai permintaan menggunakan internet dengan harga bayar sesuai pemakaian. Ini saya ambil dari AWS Academy Lalu yang kedua itu, apa sih manfaat cloud computing? Yang pertama itu ada ketangkasan. Yang kedua elastisitas. Yang ketiga hemat biaya dan yang keempat menerapkan secara global dalam hitungan menit. Aplikasi itu ketangkasan. Cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar kamu bisa berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang kamu impikan. Lalu yang kedua elastisitas. Dengan komputasi cloud, kamu juga tidak perlu menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari. Lalu yang ketiga itu hemat biaya, sorry sini typo, cloud cloud itu memungkinkan kamu menukar biaya modal seperti pusat data dan service, server fisik dengan biaya variabel dan hanya membayar untuk IT sesuai dengan jumlah pemakaian. Lalu yang keempat itu menerapkan secara global dalam hitungan menit. Dengan cloud kamu juga dapat memperluas wilayah geografis baru dan menerapkan secara global dalam hitungan menit. Sebagai contoh dengan infrastruktur AWS yang ada di seluruh dunia. Kamu dapat menerapkan aplikasi di berbagai lokasi fisik hanya dengan beberapa kali klik. Lalu, apa saja sih jenis-jenis cloud service? Yang pertama itu infrastructure as a service, lalu yang kedua platform as a service, dan yang ketiga software as a service. Apa sih infrastructure as a service? Yaitu daya komputasi jaringan dan penyimpanan yang disediakan melalui internet. Lalu yang platform as a service yaitu alat yang disediakan melalui internet untuk membuat program dan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu software as a service, yaitu aplikasi dan program yang diakses dan disediakan melalui internet. Terima kasih. Terima kasih, Valen. Ada pertanyaan teman-teman?